Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria, Tuhan pemurah Bapa Surgawi. Aku bersyukur kepadaMu atas kemurahanMu yang telah memeliharaku dari semua mara bahaya dalam kegelapan malam yang telah berlalu, Tuhan. Semoga aku dapat memulai tugas panggilanku hari ini dengan kebaikanmu, atas segala pekerjaan dengan tanganku. Buatlah berhasil apa saja yang aku lakukan, sehingga pencaharianku dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan dari mereka yang engkau telah serahkan dalam pemeliharaanku. Ajarilah aku untuk memberi dengan sukacita dari pencaharianku Untuk mendukung gerejamu Dan menolong mereka yang berkekurangan Tolonglah aku mengingat firman dari juru selamatku Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Dalam semangat tersebut